Di studio kita datangkan dua orang tamu. Yang pertama adalah Bambang Joko Prasetyo atau lebih dikenal sebagai Bambang jipin Selamat malam, Bambang. Ya, selamat malam. Nah, yang kedua adalah Bintang Hangono Selamat malam, Bintang. Malam. Di luar dua tamu kita, kita juga ditemani saudara kita Jaya Kastari wartawan kebudayaan kedaulatan rakyat Yogyakarta baik uh, di Yogyakarta ini pada akhir-akhir ini begitu banyak aktivitas kesenian yang memakai label seni multimedia seperti ya kita tahu beberapa hari yang lalu di Yogyakarta misalnya uh, saudara Bambang J.P. ini mempergelarkan itu Angin sebuah seni multimedia artinya memakai banyak unsur ada tari ada sastra ada video di situ. <tuh> tetapi apakah seni multimedia itu yang sebenarnya ini masih masih menjadi pembicaraan yang belum cukup jelas ada yang mengatakan bahwa seni multimedia itu selalu berkorelasi dengan teknologi tinggi nah bahasan ini yang akan kita kemukakan pada malam hari ini Baik, sebelum kita sampai pada diskusi Mungkin Saudara Bambang bisa menjelaskan ini Tentang apa sih sebetulnya Oke, okay, sebentar uh, Yang dimaksudkan dengan seni multimedia ini uh, Ya, barangkali mungkin uh, Persoalan adalah mungkin persoalan definisi bahasa ya Mungkin kalau dari sisi sematik mungkin uh, Multimedia dalam hal ini Bisa berarti bahwa uh, Itu menggunakan banyak media Artinya uh, banyak seni yang digunakan Media seni banyaknya Kemudian digunakan dalam satu ekspresi mm -hmm. uh, Seperti tadi uh, oleh uh, Mas Sundarian, disebutkan bahwa Disitu kemudian Kalau kemudian uh, menggabungkan Entah itu teater, entah itu sastra, tari Musik, video, segala macam Nah Dimana mungkin kalau uh, Dari sudut pandang ini Mungkin definisi itu Kita bisa melihat bahwa Multimedia seni yang ber, uh, seni yang memiliki beragam uh, multi gitu ya? multi gitu uh -huh. lah, uh -huh. yang beragam itu dipergunakan dalam satu satu satu uh, pertunjukan atau begitu uh -huh. itu. Uh -huh. yeah. Tetapi ini ini dari kata sinematik. Tetapi multimedia sendiri mungkin kalau kita kaitkan dengan teknologi artinya dia mempunyai teknologi sendiri uh -huh. sendiri. Ya. Yeah. Tetapi tidak berkaitan dengan teknologi atau gimana yang ingin Anda jelaskan soal seni multimedia itu? Uh, kalau kita sudut pandangnya yang pertama tadi dari sudut uh, simatik Tentu saja kita tidak harus berkaitan dengan uh -huh. uh, teknologi Artinya kita bisa kita lepaskan dengan dari uh, teknologi bahwa multimedia dalam teknologi teknologi adalah uh, mungkin berkebalikan yeah. Jadi satu, satu media yang multifungsi uh -huh. Kalau uh, multimedia dalam pengertian simetrik kan uh, bagaimana banyak media dipergunakan dengan mm -hmm. satu fungsi gitu. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, Kalau bintang Hanggono bagaimana? Ini <tuh> mungkin perlu diperkenalkan juga uh, untuk pendengar kita. Bintang Hanggono ini katanya mengakuinya sebagai uh, desainer grafis freelancer ya. Yeah. Kalau freelancer itu nggak jelas di mana, gitu ya. Ya yeah, begitu. Mm -hmm. uh, terus kemudian juga tidak jelas juga uh, apakah masih kuliah atau sudah tidak kuliah? Tapi yang jelas dia diskom visual isi. Angkatan sembilan ya, betul hafal ininya ya, nomor mahasiswanya ya. <laughs> <laughs> Anda, Anda pameran Anda yang terakhir itu apa? Eh, Digit, Digit Foundation. Eh, uh -huh. Itu tentang tentang video art. Tentang ya, video ya, art jadi ya. di, di di internet ya, pameran di internet. Uh -huh. Ya. Yeah. Pameran pameran itu diikuti oleh dari Indonesia itu tiga, uh -huh. tiga uh -huh. dari saya sendiri kemudian sedikit sedikit siapa sedikit Kapius hmm. sama Heridono oke okay, yeah. uh, itu berlangsung aduh bulan bulan Agustus ya hmm. Agustus saya lupa tanggalnya menjelas hmm. oke okay, uh, tadi Bapak memang sedikit banyak sudah menjelaskan mengenai seni multimedia itu kalau menurut bintang sendiri bagaimana tentang hal itu ya saya setuju sama Mas Bambang ya cuma hmm. mungkin Uh, penekanan di sini lebih ke apa ya? Bahwa multimedia itu sendiri karena mungkin ya, mungkin di sini orang lebih banyak membicarakan multimedia dengan teknologi. Uh -huh. Jadi terkesan bahwa multimedia itu adalah suatu suatu yang high art gitu, suatu yeah. yang yang high high tech sebenarnya itu. Kadang yeah. nggak juga ya, kadang uh -huh. nggak juga. Bisa dengan teknologi rendah gitu maksudnya. Uh, saya so, nggak tahu yang namakan teknologi rendah itu yang kayak apa mm -hmm. ya saya so, nggak tahu ya karena selama ini yang yang disebutkan teknologi tinggi terus gitu ya ah, dan akhirnya nggak tahu teknologi rendah itu apa <laughs> uh, mungkin di sini ada jadi ada dua ada dua ada dua pemahaman ya ada satu yang mengatakan bahwa uh, mm, multimedia yang masih apa organik sekali mm -hmm. artinya di situ melibatkan uh, unsur manusia ya, ya yang begitu dominan dan ada yang sangat digital uh -huh. yang sangat digital di situ yang yaitu tadi yang kita bicarakan dikenal dengan high tech, high -tech itu tadi. Ya. Ya. Uh -huh. Oke okay, Anda Anda menyebut pengorganisasian ya uh -huh. uh, saya balik sebentar ke bambang CP. Bagaimana dengan multimedia ini pengorganisasiannya karena di situ kan menggabungkan berbagai disiplin kesenian misalnya Bagaimana mengkomben antara seni tari kemudian dengan seni puisi katakanlah seni sastra misalnya problem-problem uh, yes. yang muncul misalnya ya yes, sekarang memang mungkin uh, barangkali memang kemudian kita akan berbandingkan misalkan dengan teater yeah. uh, teater itu juga synthetic art gitu ya artinya memang yeah. bagaimana uh, banyak kesenian yang terlibat dalam teater entah itu sastra entah itu uh, gerak dalam hal ini tari juga lalu mungkin juga musik uh, dalam itu juga mungkin juga vokal juga mungkin seni rupa uh, mungkin juga unsur-unsur banyak unsur-unsur lain yang yang yang terlibat uh, dalam teater tetapi saya kira teater tidak bisa disebut sebagai seni multimedia, uh, multimedia karena uh -huh. teater sendiri adalah sintetik art. Jadi bagaimana unsur-unsur uh, seni itu yang banyak itu kemudian luluh menjadi satu, menyublim uh -huh. gitu, uh, membentuk satu satu identif identifikasi. Uh -huh. tersendiri yang kemudian disebut teater. Uh -huh. Tetapi kalau multimedia dalam hal ini, saya uh, menurut hemat saya atau menurut pandangan saya bahwa multimedia dalam hal ini adalah bagaimana ketika uh, Media yang banyak itu kemudian disatukan, dipergunakan uh, untuk satu fungsi tertentu Entah itu pertunjukan, entah itu ekspresi uh, apa gitu Tetap tetap saja bahwa seni-seni itu mempunyai uh, satu otoritas tersendiri uh -huh. di otonom, ekspresinya otonom kemudian uh -huh. disatukan itu Mungkin hanya mau pada satu tema tertentu misalkan uh -huh. uh, Mungkin uh, seni yang semacam ini kadang-kadang juga mungkin disebut uh, entah itu kolaborasi, entah itu kolaborator tetapi, barangkali memang istilah ini tidak dipergunakan dulu karena uh, istilah ini juga kadang-kadang rancunnya nah, kira dari pertanyaan maksudnya tadi bahwa uh, untuk pengorganisian itu, itu tadi, saya kira ke akan kembali ke uh, pada seperti yang saya katakan bahwa bahwa bagaimana uh, ekspresi ekspresi seni itu sendiri mampu muncul dengan sendirinya gitu Halaulah, ke kemudian Uh, dalam seni multimedia dalam menggambarkan simatik itu multi, uh, banyak uh, banyak media yang dipergunakan untuk satu ekspresi tertentu itu tetap mempunyai uh, bagian-bagiannya tetap jelas gitu, ekspresinya tetap jelas mm -hmm. otonomi uh, otori, dari dari masing-masing seni itu tetap jelas mm -hmm. tidak uh, menyatu dalam satu kesatuan yang su mm -hmm. sublime gitu lebih-lebih uh, identifikasinya, identifikasi tunggal itu lebih pada persoalan tematik bukan bukan pada persoalan-persoalan teknis sifatnya uh, saya kira persoalan, -persoalan tematik akan menjadi bagian-bagian dari sub-sub uh, itu ya tetapi yang, mm -hmm. yang, yang menjadi jadi utama adalah mungkin pada-pada pada temanya gitu mm -hmm nah ini saya ingin membandingkan begini kalau bambang jp itu toh mem masih memakai misalnya uh, wahana panggung misalnya sebagai sebagai dalam performance ritus angin yang kemarin hmm. sementara tadi bintang hanggono menyebut tentang uh, media internet misalnya di situ ya anda, anda berpameran di situ uh, kemungkinan kemungkinan apa yang yang ingin uh, anda anda capai dari hal itu misalnya dengan, dengan menggunakan media internet untuk berpameran misalnya Yeah, Karena sure. melihat space di bawah itu sudah terlalu sempit, atau nggak uh, Enggak juga ya. Di situ saya tahu juga masih menggunakan panggung ya. Mm -hmm. Masih menggunakan panggung untuk pembuatan segala macam itu ya. Mm. Proses pembuatannya Proses ya. Pembuatan dan, mm -hmm. dan di situ pun sebelumnya saya juga ada pamer, ada pertunjukannya juga. Mm -hmm. Dan di internet saya pikir untuk kedepannya itu cuma untuk sekedar publish saja publikasi. Mm, untuk, untuk publikasi. Uh, gini ada ada seorang seniman. Gak tahu saya dari mana, yang jelas dia mempunyai karya, dan karyanya itu berupa di web Di web, makanya hmm. di web, dan hmm. itu kita bisa menjelajah kemana aja Dan itu bisa diupdate sewaktu-waktu sesuai keinginan si pembuatnya hmm. Saya pikir, uh, itu ya, mungkin ya dimaksud dengan I, multimedia yeah. dengan itu gitu Tapi, uh -huh. uh, medium yang saya pakai ketika saya menggunakan internet jadi hmm. misalnya pergunanya internet di situ sifatnya hanya seba sebagai sebuah presentasi aja hanya sebagai presentasi oh. ya karena ada-ada cerita begini bahwa di, di Bandung misalnya pernah pernah ada pameran lukisannya uh, sorry pameran grafis di Bandung di, hmm. di internet gitu yeah. tapi ternyata juga orang-orang uh, yang bisa mengakses itu tidak puas mereka yeah. masih menanyakan uh, mana bukletnya mana leafletnya yeah. misalnya yeah. gitu artinya masih problem-problem semacam itu ya yeah. artinya uh, apa yang dilakukan oleh Bambang JP misalnya dengan Pementasannya di mana di Jogja maupun di Solo itu mm -hmm. uh, bisa didokumentasikan untuk kemudian dipasang di web begitu? Uh, sangat mungkin ya, untuk sangat gitu mungkin, ya? sangat mungkin. Cuma di sini permasalahannya di Indonesia belum ada yang memenuhi syarat mm -hmm. ya, untuk mm -hmm. melihat video ya. Yeah. Yeah belum memenuhi syarat ya. tapi kalau kalau uh, sorry sekarang ini pertanyaan yang agak pribadi kalau bintang sendiri misalnya uh, muncul di apa yang dinamakan seni multimedia kira-kira hmm. apa sebabnya apakah konvensi kesenian yang ada ini tidak cukup akomodatif lagi iya uh, saya pikir permasalahan media aja dan permasalahan bahasa di sini hmm. maksud saya permasalahan di bahasa teknis karena uh, apa yang saya pikirkan lebih terwakili ketika saya menggunakan medium itu hmm. Jadi bahasa-bahasa yang saya gunakan akan lebih terwakili kalau saya menggunakan medium multimedia yang menggabungkan beberapa uh -huh. unsur daripada saya hanya menggunakan kanvas atau kata seperti itu ya. Uh -huh. Bukan berarti di sini saya nggak nggak nggak melihat bahwa kanvas itu sebagai sebuah terbatasan nah, ya. uh -huh. Tapi bahasa yang saya gunakan lebih lebih terwakili dengan itu. Uh -huh. Karena saya melihat ya kembali ke permasalahan apa yang kita bicarakan, apa yang mau kita bicarakan uh -huh. Hmm. Oke, okay, mungkin perlu diingatkan kembali pada para pendengar kita untuk uh, terlibat dalam diskusi kita. Anda bisa menghubungi ke 520 dan uh, 520140. Atau mungkin di sini uh, karena hadir juga Mas Jayadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan gitu. Uh, soal ini, soal seni multimedia barangkali mungkin bisa dijelaskan soal apresiasi dari masyarakat itu sendiri bagaimana karena Um, seni multimedia kayaknya masih juga rancu ada yang menyebut ya, tadi seperti kolaborasi tersebutnya uh -huh. saya pikir mungkin uh, apresiasi masyarakat sendiri kan bagaimana sesuatu yang rancu tentu saja apresiasinya juga masih mungkin masih terbatas atau justru ya masyarakat sendiri masih akan ragu-ragu mungkin bisa jelaskan Mas Bambang atau Mas Minang okay. yeah. uh, ya karena memang saya kira memang untuk saat ini ke kerancuan itu mungkin tidak hanya terjadi pada seni multimedia gitu kan karena ketika uh, apa pertambahan kebudayaan kita kemudian banyak meruntuhkan satu orang orang orientasi tertentu gitu. artinya terminologi-terminologi itu kan menjadi sesuatu uh, bukan satu konvensi-konvensi yang mutlak baku gitu yang hmm. yang harus uh, harus menjadi satu patokan ya. untuk media ekspresi gitu karena uh, ekspresi seni yang kita saya lihat juga banyak teman-teman Uh, mudah mungkin bintang dan teman-temannya itu banyak sudah melembati konvensi-konvensi itu sehingga uh, kita memang membutuhkan satu terminologi lagi gitu, terminologi yang yang mungkin yang mampu untuk uh, untuk untuk uh, memberikan satu definisi kepada ekspresi semacam itu misalnya parulah uh, bintang dia menggunakan uh, panggung menggunakan apa kemudian kita main di internet nah ini ini uh, seni yang semacam ini mau, mau disebut apa? itu kan pertanyaannya kan itu jadi persoalannya nah kreativitas kita sudah, sudah tidak lagi tertampung itu tidak terampung dengan konvensi-konvensi gitu Taruh saja misalkan dalam performance art, uh, video performance art yang kemudian uh, pernah eh, sempat saya gelar gitu, di Suja dan di Solo kemarin, bahwa itu pun juga, juga dipertanyakan gitu kan, video uh, performance art itu uh, dia masuk uh, masuk terminologi seni rupa atau terminologi pertunjukan, gitu. kalau sematiknya kan uh, performance art ya seni pertunjukan, gitu. tapi uh, ada terminologi lain yang mengatakan bahwa performance art itu adalah medianya seni rupa, nah, ini, ini satu perdebatan yang barangkali uh, mungkin minggu depan akan digelar satu diskusi si semacam ini diskusi Mereka. ini mempertahankan uh, uh, termologis semacam itu Mereka. tapi kalau saya pribadi mungkin saya pendapat dengan apa yang dilakukan oleh uh, bintang dan teman-temannya ketika dia bermain di uh, internet dengan segala macam perangkat teknologi yang high-tech itu ya itu, itu seni multimedia gitu Mereka. kalau kemudian dia masih-masih berpanggung uh, bermain di uh, satu media yang yang apa, alami gitu di panggung atau di apa ya Barangkali tentu Masih ada apa ee, Terminologi lain yang Yang, yang bisa mempinggahnya Mungkin sering pertunjukan atau yang Entah itu tari entah apa gitu hmm. Oke tadi oh. aspirasi masyarakat Atau respon masyarakat dari Ambilan karya anda Dari hmm. Ritus Angin Ada yang menyebut bahwa itu hanya sekadar semacam kolase aja Tempelan hmm. sini Yang berarti sebut mungkin Uh, ya mungkin kalau uh, kalau kalau mengacu ke sana barangkali memang ini bersama apresiasi aja bersama apresiasi kalau di Jogja juga juga uh, uh, hal, hal semacam itu baru-baru uh, apa marah baru beberapa akhir-akhir ini aja ya jadi itu satu tawaran alternatif aja bagaimana suatu uh. ekspresi itu bisa bertampung seperti saya katakan tadi bahwa konvensi-konvensi itu kadang-kadang sudah tidak lagi mampu membingkai kreativitas kita gitu ya ekspresi kita ya kalau menurut saya Uh, pengalaman dari yang saya lihat Jadi mulai dari pertunjukan saya dilip Kemudian pertunjukan teman-teman dilip juga Yang kemarin kebetulan ada satu teman jumbat itu yang lain juga uh, Apresiasinya sangat bagus sekali ya dan, dan dan begitu begitu banyak yang datang Lebih banyak anak muda ya Lebih banyak anak muda dan ya. itu akan kelihatan sekali bahwa Ya itu uh, Itulah saatnya kita saatnya saya dan teman-teman. Atau ini munculnya generasi baru Jogja. Bisa gitu? jadi. Mereka idiom-idiomnya kan sangat berbeda. Ya, aja ya, oh, dan dan, dan ya, saya itu. pikir teman-teman uh, enggak -teman nggak peduli dengan masalah definisi atau masalah ini seni apa ya, gitu. Ya, ya. berkarya. Ya, hmm. bukan. Ya, saya pikir yang penting berkarya dan mereka bisa terwakili dengan. dengan